Saya akan posting beberapa menit sebelum kegiatan pembelajaran kita. Jadi, minimal 5 menit sebelum kita belajar. Itu ada di blog saya, fisikarudi.id. harap Anda isi beberapa menit sebelum Anda join. Atau kalau sekarang Anda sudah terlanjur join. Karena di situ nanti saya akan menyalakan ini, quiz. Jadi, saya akan menerima respon quiz, selesai. Penjelasan saya di dalam kelas ini. Nah, kita biarkan masuk dulu yang lain. Sampai di situ dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak katanya Neil Teo lagi lagi di WC, lagi BAB. Oh, itu urusan masing-masing. Kalau yang BAB, istirahatnya satu jam. Saya ini belum memasak. Mana tugas hari Senin ini disuruh memasak lagi? Joy? Halo Joy? Halo Pak? Kamu belum ambil rapot Joy? Sisa satu-satunya punya mu? Kapan diambil? Oh iya nanti tanya Mama Tanya Mama Enggak bisa naik motor sendiri kah? Bisa. Oh, bisa. Ambil sendiri aja seperti Jodi dan kawan-kawan sama kayak Peri. Iya, Pak. Iya. Mamahmu sakit kah? Lama enggak kedengaran. Iya, Ya, nanti rapatnya ambil sendiri ya. aja ya. Mumpung kita ketemu. Ini. Jumlah siswa kita ini ada 36, betul salah? Betul Pak, betul pak. Betul. betul pak yang hadir cuma 25, berarti ada 11 orang, 27 Mungkin dalam perjalanan, sebagian kata Diandra tadi ada yang masih boker ya Iya <tik> iyalah kemudian video anda kalau tidak muncul di Youtube saya itu berarti ada yang belum ngirim Kalau belum muncul, kadang-kadang saya bisa lolos tidak melihat nama-nama, yang terakhir yang mengirim video Steve Apakah Steve berada di nomor 36 atau kurang dari 36? Berarti ada di antara kita itu yang teman-teman juga tidak mengumpulkan video. Nah video tadi saya gunakan untuk penilaian diri masing-masing. Uh, ini kalau nanti ditonton oleh kelas lain. Jadi pada saat saya menonton video tersebut, ada yang wajahnya itu buram, ada yang hitam, ada yang gelap, ada yang tidak ada cahayanya sama sekali. Ada juga yang sambil malas-malasan. Syukurlah saya tidak melihat ada yang sambil rebahan. Apalagi kalau bantalnya itu apa namanya stik yang banyak daki-nya itu. Apa Diandra, bantal yang banyak daki-nya itu noh. Apalah. air airlah lah, apalah. Bang, apa? beli kek. Nah. Banyak bantalnya, likenya itu untung nggak ada. Nah, yang bagus tuh kayak peri, itu terang, sama seperti sekarang. Lampunya jelas, cahayanya kuat, Diandra juga Susilo juga. Nah, Arfa nih mulai rajin lah. Arfa mamah mau berkali-kali mau WA saya ini Jangan sampai kamu sia-siakan harapannya. Tabita ini betul, Tabita atau Rina? Tabita, tabita nggak ada kamera depannya, Tabita. Ada Ini Rina kayaknya lah Saya Rina Pak Ya Bentar, saya ganti layout dulu Nah, sambil yang lain juga hadir perlu saya beritahukan Saat ini, uh, Google Classroom yang kita itu Menggunakan fasilitas dari Andy boot Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi kalau Anda melihat, anda tulisannya, Anda bergabung sekarang, email Anda itu outside Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA. Jadi saudara-saudara di kelas 11 MIPA 4, saya sudah mendapatkan akun uh, siswa SMA belajar.id yang nanti Anda bisa tanyakan satu persatu. Uh, harus segera diaktivasi sebelum tanggal 31 Juni. Apa keuntungan menggunakan email dari kemdikbud ini? Yang pertama adalah Anda mendapatkan kapasitas penyimpanan Google unlimited. Jadi selama Anda gunakan, rajin, itu tidak terbatas. Artinya kalau nanti Anda mau beli Android, lalu Androidnya itu diaktifasi dengan email ini, nah Anda akan mendapatkan fasilitas unlimited, tidak terbatas berapapun yang Anda simpan ke cloud itu. Nah, saya sudah coba sebagai mana yang kita lakukan hari ini. 32 orang sudah bergabung di dalam Google Meet dan anda melihat email Parudi itu tidak lagi menggunakan Mister Rudi Hilkiyah, tetapi dia menggunakan nama saya. Ada guru titik SMA titik belajar titik ide. Nanti anda perhatikan email yang saya gunakan. Kemudian Google Classroom kita juga berubah, sebagaimana yang anda masuki kemarin malam dan sampai tadi. Itu kapasitasnya besar. Jadi kalau Anda mau mengirim apapun, masih bisa ditampung. Sepanjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih bekerja sama dengan Google. Mudah-mudahan begitu terus. Karena di kampus juga nanti Anda dapat emailnya unlimited. <kuh> Sampai di sini dulu, jika ada pertanyaan. Baru 33 orang yang bergabung. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang belum jelas? Bapak. Ya, saya tadi mau absen, tapi pas dipicit ada tulisan "Anda perlu izin". Eh, sekarang sudah masuk kan? Belum bisa absen, belum bisa absen. Anda perlu izin. Ah, masa sama Pak Punya Indonesia juga nggak bisa? Iya, Pak, punya saya juga, Pak. Juga Anda perlu izin, katanya. izin? Wow, restriksi Oh, bentar, bentar. Nah, coba sekarang dipakai di sini, daftar hadirnya. Kalau nanti tidak bisa absensi, baru saya tutup jam 11. Kalau tetap tidak bisa, tapi kalau sudah bisa, ya nanti tetap dipastikan. Tutupnya jam 11. Kelas 11 IPA 4 datangnya pertama dan untuk uji coba. 34 orang sudah bergabung dari 36, berarti sisa 2 yang belum hadir. Siapa nih? Pak, Kayanya mau nanya Pak itu absennya di mana Pak? Ada di blog saya tuh alamatnya. Di blog. Oke. Okay. Ada di, yang hari ini itu baru dibuka. Judulnya adalah posnya, postingnya. Hmm, pelajaran satu gelombang mekanik. Ya pak Ya pelajaran satu gelombang mekanik. Google Meet-nya sudah benar, anda sudah masukkan. Lalu di situ ada berapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu tidak usah dijawab, karena nanti anda akan mengisinya lewat apa namanya, lewat Kuis, nah, jadi ada kuis yang di bawah alamat hadir siswa itu. Ada kuis, POMS, Google. Kalau itu, Pak, yang dai password tuh apa, Pak? Isinya, Pak? Nah, itu dia. Anda nanti isi passwordnya ke posting yang kemarin di WA. Terakhir kemarin, saya ada menuliskan password. Oh, oh, iya, iya, iya, iya. Siapa yang masih ingat passwordnya kemarin? I hate my name. Itu <laughs> ya, guru <laughs> besar semua tidak ada spasi, huruf besar semua tidak ada spasi, tujuannya adalah setiap minggu paling tidak hari minggu itu Anda membaca dulu apa yang akan disiapkan untuk hari Senin, sekali lagi saya tidak memberitahu lewat WhatsApp kecuali ini orang tua saudara-saudara ini sebagaimana video yang terakhir sudah bukan anak kecil lagi jadi saya sudah katakan grow up lah, saya yakin ada sesuatu yang lebih di dalam diri Anda. Nah, itu yang Anda harus maksimalkan. Nah, mohon rekan-rekan kelas 11 IPA 4 hari ini yang sudah bisa bergabung komplit total di awal semester 2, tingkatkan disiplinnya Anda mau menuntaskan semester ini, itu menjadi jalan yang mudah bagi saya untuk Membuat Anda naik kelas semua Tapi kalau ada yang malas-malas seperti yang kelas lain Yang sudah saya tunjukkan tadi di video Nah saya tidak ada tidak ada alasan lagi untuk bermanis-manis lagi Seperti kemarin, ada yang datang terlambat Saya harus WA Saya harus beritahu wali kelasnya lagi Bu, tolong beritahu ini tidak masuk wali kelasnya Mau beritahukan lagi ke orang tuanya Ada orang tua yang tidak bisa sama sekali memarahi putra-putrinya Ada yang seperti itu dengan alasan kalau dimarahi nanti dia sakit, nanti dia bunuh diri, nanti... Aduh, pokoknya saya juga sedih kalau mendengarnya. Tapi lebih sedih lagi, kalau kita membaca berita mengenai SJY 182. Itu sangat, sangat, sangat menyedihkan. Nah saya harap kita tidak eh, mendapatkan tragedi seperti itu ya. Dan selama ini kita bisa bekerja sama dengan baik Dari rapot semuanya sudah mengambil semua Kecuali Joy, Amabel, saya tunggu Nah itu menandakan saudara Walaupun tidak bertatap muka dan hanya bertemu seperti ini Anda sudah sungguh-sungguh menyadari Bahwa kalau tidak berusaha dari sekarang Kapan lagi? Anda akan berhasil Nah ya, puji Tuhan Alhamdulillah God bless you Untung pakai mikrofon. Kalau kita ketemu muka seperti ini, sudah menyebabkan <laughs> dropletnya itu. Campur dengan burung. Gak mikrofon. mikrofon, Pak. <laughs> ndak apa-apa. Mikrofonnya mau dihidupkan semua dan lain-lain juga ndak masalah. Kalau-kalau itu adalah kerinduan Anda untuk berceloteh dan macam-macam. Nah, kesempatan yang berikutnya, kalau ada memang saya tugaskan lagi inspirasi, atau Anda mau membuat inisiasi, ya kirimkan saja videonya lewat WA. Tidak usah pakai komentar, tulis nama, kirimkan videonya. Saya lebih banyak melakukan gerakan diam. Yang bertindak, yang melakukan, saya lihat ada daftar hadirnya, saya lihat dia mengumpulkan, iya bagus, sudah 27 orang, sudah mengisi daftar hadir, benar, seperti itu. Pas kemudian yang berkomentar di Google Classroom tanpa perlu harus disuruh-suruh, itu otomatis, otomatis akan mengisi daftar nilai saudara. Nah, harap itu diperhatikan baik-baik. Karena kita ini tidak ada ulangan harian, kecuali selesai ini ada tes, dan soalnya cukup sedikit, hanya lima, syukur-syukur Anda bisa menjawab di luar e, tanpa harus buka buku, karena begitu mudah. Baik, sebelum saya mulai dari sesi ketiga ini, kalau ada pertanyaan, jadi saya jelaskan sampai jam 10 dulu, 10 menit lagi, kemudian kita adakan diskusi, tanya-jawab, selesai tanya-jawab, saudara selesaikan tesnya dalam waktu 20 menit. Kalau sudah selesai tesnya, silakan Anda live dari Google Meet ini. Jadi kalau Anda live dari Google Meet ini, berarti Anda sudah menyelesaikan tes. Sehingga tesnya bisa cepat saya tutup. Dan walaupun jadwalnya maksimal sampai dengan pukul 11, jikalau semua saudara-saudara sudah mulai live dari ruang ini, maka pelajaran kita usai. Sampai di situ paham belum? Jadi Kita tidak, kita, ya, kita tidak sampai harus jam 11.00. Kalau Anda left dari ruang ini, artinya Anda sudah menyelesaikan tes atau Anda tinggal dari meninggalkan ruang ini berarti Anda mau menyelesaikan mengikuti tes evaluasi. Saya beri waktu maksimal 20 menit, jam saya sekarang adalah 9.51, berarti nanti lewat 10.28 kita mulai tes, lewat 10.48 atau 10.50 jam saya, saya tidak akan menerima respon lagi, berarti... Yang terlambat menjawab tidak ada nilainya. Nilai maksimalnya 10, 10 setara dengan 100. Kalau Anda benar menjawab satu, maka nilai Anda setara dengan 10. 10 tuntas tidak dalam KKM kita? Nilai 10 itu tuntas, tuntas tidak? Tuntas. 10. Oh enggak. Tidak. Iya, 10 itu kan setara dengan 1. Ah. Angka berapa nilai Anda harus tuntas? 78 78 Nilai maksimalnya 100 Soalnya ada 5 Berarti Anda harus benar menjawab berapa banyak? 4 4 soal Ya itu dia Kalau 5 soal Anda harus bisa menjawab 4 Kalau 10 soal berarti Anda harus menjawab 8 soal benar Begitu seterusnya perhitungannya Ya jadi kali ini saya hanya berikan 5 soal, nanti saya buka pada pukul 10 lewat 28. Baik, supaya Anda bisa menjawab pertanyaan saya, dan kita akan memulai pelajaran, saya minta kepada Arfa untuk memimpin kita dalam doa. Arfa silakan. Iya Pak, bentar Pak. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya, mungkin Arpa lupa. Kalau berdoa itu gimana, Pak? Gimana, Pak? Kalau kita berdoa itu? Benyem aja, Pak? Atau gimana? Ngomong, Pak. Nah, itu dia. Ayo, diulang. Hmm. Ntar, Pak, buat kata-katanya dulu, Pak. Aduh. <laughs> Baik, sebelum Arfa membacakan doanya, respon absensi akan saya tutup 6 menit lagi. Jadi siapa yang belum merasa absen atau belum mengisi daftar hadir, supaya segera diisi daftar hadirnya. Waktu Anda tinggal enam menit lagi. sambil kita menunggu Arfa tepat jam 10. Ya, nah, oke. Okay. Teman-teman mari kita berdoa, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan Agama kita masing-masing. Doa -masing. mulai. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucapkan syukur atas perhitungan dan bimbingan Tuhan Bapa. Pagi ini kami berkumpul dengan tujuan belajar. Sertailah kami dan berilah kami kemudahan dalam menerima ilmuMu. Semoga usaha dan rahmatMu dapat menghasilkan buah yang berguna bagi kami sekarang dan nanti. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara uh, sekalian uh, bisa mengarahkan layarnya. Perhatikan baik-baik presentasi yang saya sampaikan. Karena di sini nanti Anda akan mendapatkan petunjuk untuk uh, menyelesaikan soal-soal. Oke, apakah di depan Anda sudah tampil layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelombang mekanik, ya? Enggak ada, Pak. Sudah, Pak. Ganti ke nama bapak yang satunya, Pak. Memang. Ya? Ada, ada, ada, ada, nama saya Pak di situ. Ada dua, Pak. Ada dua saya. Ah. Ya. E, siapa yang satunya? Sama aja Pak namanya, cuma ada dua gitu. Eh satunya buat share screen. Satunya muka Bapak. Oke. Ya, sip. Berarti sekarang, di sini, apakah Anda melihat gelombang mekanik? Lihat Pak. Ada. Ada. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, hari ini kita mulai pelajaran fisika di semester genap tahun 2020 mengenai gelombang mekanik. Dalam penjelasan saya di perubahan metode belajar, kita... Hanya mempelajari tiga bab di semester kedua ini. Setelah gelombang mekanik, kita mempelajari tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Selanjutnya mengenai gelombang bunyi. Jikalau masih ada waktu cukup, maka saya akan tambahkan khusus untuk pelajaran fisika kita itu sampai dengan optik dan alat-alat optik. Nanti akan dikenalkan juga tentang gelombang elektromagnet. Mengapa saya harus berikan dua tambahan tersebut? Mengingat beberapa bulan lagi, saudara-saudara ini secara acak nanti akan dipilih mengikuti asesmen kompetensi minimal. Jadi tidak semua siswa kelas 11 mengikuti AKM, hanya dipilih beberapa orang. Nah, agar yang dipilih nanti bisa mengerjakan AKM, dengan baik dalam mata pelajaran fisika, maka suka tidak suka, mau tidak mau saya harus menjelaskan e, di luar tiga bab yang sudah digariskan oleh kurikulum dalam kondisi khusus tersebut. Nah dalam gelombang, gelombang itu dibagi menurut tiga jenis seperti ini. Ada yang menurut mediumnya, ada yang menurut arah rambat dan menurut jenis. Kalau menurut medium, Anda bisa baca di situ, ada yang namanya gelombang mekanik yang akan kita pelajari, karena dia memerlukan perantara atau medium. Perantara di sini bukan berarti ada hubungannya dengan jual-beli, tidak membeli tanah dan sebaiknya tanpa perantara. Nah, itu berarti termasuk gelombang non-mekanik. Artinya langsung, antara penjual dengan pembeli langsung berkaitan, tidak ada pihak ketiga atau tidak ada broker. Itu non-mekanik. Nah, kemudian... Dalam gelombang mekanik itu ada dua macam gelombang menurut arah rambatnya. Ada yang gelombang transversal dan ada yang gelombang longitudinal. Contoh-contohnya bisa saudara perhatikan pada caption tersebut. Ada gelombang pada dawai, contohnya pada gitar, biola, piano. Kemudian gelombang pada permukaan air, Anda melempar batu di permukaan air, nanti batunya akan memantul, nah, di permukaan air itu akan meninggalkan Ibu guru kimia, buriak-riak gelombang. Lalu ada gelombang longitudinal, gelombang bunyi yang merambat, merapat, merenggang, merapat, merenggang. Jenisnya ada gelombang bunyi, ada gelombang elektromagnetik. Di dalam gelombang elektromagnetik itu ada gelombang radio, ada gelombang cahaya, termasuk juga ada radiasi nuklir. Nah di sini saya memisahkan radiasi nuklir dengan gelombang elektromagnetik. Karena radiasi nuklir itu e, lebih ke arah pancaran yang yang gimana namanya. Dia memancar secara spontan. Atau sekalipun tanpa perantara pun dapat terjadi radiasi nuklir. Dalam kegiatan pembelajaran kita, tadi fase pertama di antara 9.35 sampai dengan pukul 10 adalah paparan. Nah sekarang sudah pukul 10, berarti kita akan memasuki fase paparan dan diskusi interaktif, kami sebagai guru pengampu berharap bagaimana saudara bisa menggali pengetahuan prasarat dengan mencari informasi secara interaktif dan mengumpulkan pengetahuan tersebut dalam buku catatan, buat presentasi, buat resume, dan lain-lain. Resumenya nanti disampaikan dalam bentuk video interaktif atau Anda menulis di komentar blog saya atau Anda mengumpulkan E, tulisan seperti poster lalu dalam poster itu Anda kumpulkan seperti doodle atau gambar-gambar yang menyatakan pemahaman saudara tentang gelombang elektromagnet dan fase terakhir hari ini kita masih menggunakan Google form nanti suatu ketika saya akan menggunakan kuisis atau menggunakan kahut tergantung dengan kondisinya dari fase 1 sampai fase 3 normalnya kita memerlukan satu setengah jam jadi setiap fase ini waktunya 30 menit Nah sekarang kita masuk dalam inti pokoknya yang dibahas pertama kali adalah variabel gelombang yaitu amplitudo amplitudo ini merupakan kekuatan atau ukuran nilai Puncak gelombang bisa juga dia menyatakan nilai minimal suatu gelombang jika berkaitan dengan tegangan listrik bolak-balik Namanya saja tegangan listrik bolak-balik, jadi gerakannya naik dan turun. Ada tegangan puncak nilainya positif dan ada tegangan minimal nilainya negatif. Namun keduanya ini akan terus bergerak sampai pembangkitnya berhenti atau generatornya berhenti. Gelombang adalah gangguan yang merambat, berarti kekuatan gelombang dipengaruhi oleh amplitudo. Semakin kuat suatu gelombang, berarti semakin besar amplitudonya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk gelombang, yang amplitudo itu adalah dari titik terbawah ini sampai titik teratas. Nah ini amplitudonya, nilai maksimalnya. Dia mempunyai e, simpangan terbesar, namanya. yang disebut dengan amplitudo. Dari puncak ke puncak, dari lembah ke lembah, atau... Dari satu bukit, satu lembah, dan satu bukit, serta dari satu bukit menuju satu lembah, itu dinyatakan dengan satu panjang gelombang. Sekali lagi, panjang gelombang ini Anda bisa gambarkan dari nilai puncak ke puncak, dari nilai lembah ke lembah, dari lembah ke bukit, atau dari bukit ke lembah. Pada gambar selanjutnya akan lebih jelas. Frekuensi getaran yang terjadi dalam satu detik. Gelombang itu bisa merambat jika ada getaran. Getaran dihasilkan dari osilator atau sumber getar. Semakin rapat getaran terjadi, berarti semakin besar frekuensinya. Semakin rendah bunyinya, berarti frekuensinya juga semakin kecil. Periode, banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Eh, salah. Bukan, bukan. Salah nih. Periode adalah waktu yang diperlukan... Untuk melakukan satu getaran Itu yang benar Nanti saya revisi Sekali lagi periode adalah Waktu yang diperlukan untuk melakukan Satu kali getaran Artinya satu kali mencapai Amplitudo Itu namanya periode Kalau dia mencapai amplitudo berapa periodenya Atau dia mencapai nilai Lembah menjadi satu siklus Berapa periodenya Periode ini satu siklus Ada bukit, ada lembah dari puncak ke puncak, dari lembah ke lembah, dari lembah ke bukit yang berikutnya. Lembah gelombang ke bukit gelombang. Kemudian ada kecepatan sudut. Di kelas 10, saudara pernah belajar, eh nggak usah di kelas 10. Di kelas 11 awal, dinamika gerak rotasi. Kecepatan yang terjadi di sekitar titik pusat suatu benda yang melakukan gerak periodik atau gerak berulang-ulang. Ada kaitannya dengan sudut fase atau fase gelombang. saya nah Ini dia. Ini namanya dibaca teta, teta, pi, ini v, bacanya seperti enam tapi ekornya ke bawah ini v. Yang angka 6 ini menunjukkan fase gelombang berupa pecahan waktu getar dibagi periode. Atau waktu getar dikalikan frekuensinya. Sementara sudut fase ini dinyatakan dalam radian atau dalam derajat. Kecepatan sudut itu sendiri adalah omega. Yang dikalikan dengan waktu rotasi atau waktu getar mencapai satu putaran atau satu sudut fase. Omega dirumuskan sebagai... Satu kali putaran berapa periodenya? Satu kali putaran berarti satu siklus. Atau berapa banyak getaran yang terjadi dalam satu siklus? Satu kali berputar, satu kali bergetar, satu kali gelombang. Ada bukit, ada lembah, ada lembah, ada bukit, dari puncak ke puncak, dari lembah ke lembah. Kemudian panjang gelombang, seperti yang tadi digambar, lambda simbolnya. Adalah jarak yang ditempuh, eh, suatu titik partikel dari puncak ke puncak, dari lembah ke lembah, dari satu lembah, eh, satu bukit menuju satu lembah, atau dari satu lembah menuju satu bukit. Ini namanya ukuran satu siklusnya. Jarak yang ditempuh untuk membentuk satu siklus. Sementara y di sini adalah simpangan atau seberapa jauh titik puncak dari titik setimbangnya seberapa jauh titik minimal yang ada di lembah tersebut terhadap garis normalnya garis normal pada saat gelombangnya tidak bergetar atau gelombangnya tidak terjadi atau sebagai gambaran adalah garis lurus medium yang imajiner menyatakan gelombang itu diam lambda atau panjang gelombang tadi dirumuskan sebagai cepat rambat gelombang dikalikan periode atau cepat rambat gelombang dibagi frekuensi. Kalau dalam bentuk lain, cepat rambat gelombang adalah perkalian panjang gelombang dengan frekuensi. Bilangan variabel uh, variabel gelombang yang lain disebut dengan bilangan gelombang atau menyatakan tingkat atau kelipatan gelombang dengan rumusan 2 pi per lambda. Dari mana dapat lambdanya tadi? Kita bisa lihat ke atas. Oke. Nah ini, lambdanya dapat dari V dibagi F. Jadi kalau lambda ini kita ganti, V bagi F atau V kali T nanti bisa diubah, dikonversi bentuk bilangan gelombang tersebut. Nah, ini kecepatan rambat gelombang yang baru saja kita bicarakan. Lambda kali F atau lambda dibagi T. Lambda adalah panjang gelombang. Arah rambat gelombang tergantung koordinat atau titik acuan gelombang. Kalau arah rambatnya ke kanan, maka di dalam persamaan umum gelombang tadi ada tanda negatif. Omega T dikurang KX. Nah, negatif di antara omega T dan KX, menyatakan arah gerombangnya ke kanan. Kalau di antara omega T dan KX itu berubah menjadi tanda tambah, berarti arah rambatnya ke kiri. Ini adalah persamaan umum getaran yang ada di atas. Y sama dengan A sin, sinus maksudnya, omega T, omega kecepatan sudut. Di dalam persamaan umum gelombang, nilai sesaat posisi amplitudo terhadap titik setimbangnya dipengaruhi oleh omega t dikurang kx. Tanda negatif ini menyatakan arah gelombang menurut persamaan tersebut merambat ke kanan. Kalau tandanya di sini menjadi positif berarti arah rambatnya menuju ke kiri. Nah bagaimana kita menginterpretasikan persamaan umum gelombang? Dari persamaan umum yang dituliskan seperti A sin omega t dikurang kx, arah ramatnya berarti ke kanan, omeganya diurai menjadi 2pi per t dan bilangan gelombangnya diurai menjadi 2pi per lambda. Sekarang kita gantikan namanya dengan tinta biru itu, Y sama dengan A sinus 2pi per t besar periode dikali waktu getar dikurang 2pi per lambda kali x. Jadi X ini adalah jarak suatu titik ukur dari sumber getar pada waktu tempuh tertentu. Nah biasanya T dan X itu ditinggal karena dia hanya bergantung dengan omega, periode, bilangan gelombang, panjang gelombang, atau ada hubungannya dengan frekuensi, ada nanti hubungannya dengan cepat rambat gelombang. Nah, ini contoh, e, diketahui amplitudo bernilai 2 cm. Di sini cepat rambatnya dalam satuan meter per sekon. Berarti cm ke meter ini harus diubah, tidak bisa langsung Anda masukkan ke situ. Dua ini harus dibagi 100 dulu, berarti menjadi 0,02 meter, nanti posisinya di A. Frekuensinya yang 5 Hz, ini dimasukkan ke dalam... Persamaan kecepatan sudut tadi, 2PF, 2 pi 2 pf F-nya gantikan angkanya 5, 2 kali 5 jadi 10, P-nya jangan diubah -ubah. tetapkan tetap saja menjadi 10P radian per sekon. Kemudian jika diketahui cepat rambatnya, berarti Anda harus mencari lambdanya dulu. Frekuensinya ada, cepat rambatnya ada, berarti panjang gelombangnya adalah, oh sorry, sorry. Ini tidak benar. Yang benar lambda sama dengan lambda kali F sama dengan V. Ya, nanti yang bagian ini direvisi. Ini tidak benar karena frekuensi. Kalau dia menggunakan V kali T periode seperti rumus yang ada di atas, baru benar. Ya, ini... Penyelesaiannya salah, tidak tepat di situ, tapi ini contoh tentang persamaan umum gelombang. Bagi yang bisa memperbaiki persamaan umum gelombang, nanti bisa kirim fotonya di WhatsApp. Kirim foto saja atas nama siapa, tidak usah diberi komentar. Nah itu adalah nilai tambah bagi saudara yang memperhatikan slide ini. Nah, akibat yang diharap dari pelajaran ini adalah Anda bisa mencari pengetahuan yang terkait dengan gelombang mekanik. Contohnya seperti memperhatikan gelombang pada pergerakan harga komoditas. Nah, ini kan grafik kalau perusahaan maju atau mundur atau karena pandemi dan lain-lain. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah gerakan dari indeks harga saham gabungan. Nah, bentuknya naik turun. Persis kayak gelombang. Bagaimana kita menginterpretasikannya, maka kita mencari suatu nilai di antara itu eh, yang dari titik ujung ini sampai ujung itu yang membagi gelombang tersebut. Nah, seperti warna biru ini. Dari titik ujung tersebut sampai ke sini, berapa bagian yang ada di atas. Ah, berarti gelombang ini, atau gelombang pergerakan harga saham ini kecenderungannya akan terus meningkat atau dia akan terus menguat. Sampai kapan? Sampai ada gelombang tandingan yang ada di bawah tanda e, panah tersebut. Jadi kalau di sini akan banyak lagi gelombang tandingan di bawah ini berarti harganya akan turun dan saatnya bagi investor yang cerdas untuk mulai membeli harga saham-saham yang jatuh seberapa banyak sampai harganya stop atau yang disebut dengan oversell. Nah, seperti itulah uh, impact atau cara memahami gelombang mekanik, menerapkan gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kalau video kalau penjelasan saya secara langsung tadi masih terlalu cepat, nanti saya akan tautkan di channel Youtube. Karena itulah saya meminta saudara-saudara untuk melihat Youtube tersebut, dipelajari, diulang-ulang, dan waktunya juga tidak terlalu lama. Baik, waktu kita sudah 10.15, 13 menit lagi saya akan membuka soal kuis. Jika ada yang mau bertanya, silakan biar saya jelaskan. Ya, silakan bagi yang mau bertanya, nyalakan mikrofonnya jangan takut-takut. Ada yang belum jelas? Tadi gambarnya salah di bagian persamaan itu. Ada frekuensi 5 Hz, lalu ada cepat rambat 5 meter per sekon. Mestinya frekuensi itu diubah menjadi periode, yaitu satu dibagi F. 1 bagi 5 menjadi 0,2 sekon, berarti lambdanya nanti adalah V dibagi F, lambdanya menjadi 1 meter, sehingga k-nya adalah 2pi per lambda, lambdanya 1, k-nya menjadi 2pi. Oke? Nah, siapa yang bisa menggambarkan yang saya jelaskan ini, kirimkan fotonya lewat WA, langsung saya nilai. Jangan takut-takut, jangan malu-malu, nilai Anda aman. Yang penting interaktif. Ya, silakan. 10.16, sudah. Waktu Anda 12 menit lagi sebelum mengerjakan kuis, dan berarti Anda left dari ruang ini. Silakan Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya banggakan untuk... Bertanya, ada yang belum jelas? Ivana, mau bertanya? David, Steve? Tidak ada. Otnil, mau bertanya? Tidak, ya. Ayo silakan yang lain, yang belum jelas. Kita belum masuk soal yang menghitung persamaan umum gelombang, bla bla bla. Itu nanti untuk minggu depan. Minggu depan berarti tanggal... 18, nah siap-siap aja, tonton video ini berulang-ulang, nanti saya juga tambah video yang lain. Yuk, sudah 10.17, waktu kita tinggal 11 menit lagi, kita akan mulai kuis. Kalau, kalau ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, ada hal-hal lain yang perlu ditanya untuk dapat kejelasan, silakan. Masih ingat slogan kita di WA? Benyem Kik. Nah, iya tuh. Pak, eh. quiz-quiz nanti pakai aplikasi atau langsung lewat tab, Pak? Langsung dari tab itu kan ada alamatnya oh, di blog itu. Uh, Google Formnya itu. Yo, kalau Benyem-Benyem betulan nih, saya Kik betulan. <laughs> ya lah. IPA 4, wali kelasnya Pak Rudi, masa pemikeh semua. Mestinya malu dong dengan kelas lain. Ada tuh kelas yang rajin sekali. Kesalahannya 0%. Tetangga kalian, jangan kalah dengan tetangga. Jangan mentang-mentang rumput tetangga lebih hijau lalu Anda mau nyebrang ke tetangga. Nah, itu tidak sungguh-sungguh menyuburkan rumput yang ada di halaman sendiri ini. Bapak. Ya. Pak, saya mau nanya tadi Apa yang deh? yang soal yang salah yang tentang kecepatan rambat itu bisa diulang enggak, Pak? Yang kecepatan salah. Oke. Okay. Ya, itu masih bingung di situ. Memang sengaja saya bikin bingung. <laughs> Makasih, Pak. Entah-entah. entar, entar. Oke. Okay. Yang salah ya? Iya. Ini nih salahnya nih. Hmm. Ini tak ada Untuk coret-coret ya Kalau misalnya saya freeze dulu ya Iya yeah. nah. Baru kemudian Oh iyalah Ini nih Nah itu ya di layar saudara sekarang sudah melihat uh, papan tulis saya nggak? Sudah pak? Sudah pak? Sudah. Pak. sudah, sudah. Ya? ya ini ini papan tulis nih. Jadi yang salahnya di sini nih. Lima. Ini mestinya bukan lambda v kali f. Tapi yang benar adalah Lambda sama dengan V bagi F. Jadi V-nya siapa? Nah, dengan penjelasan saya ini berarti foto WA tadi itu batal. Jadi tidak jadi. 5 meter per sekon dibagi 5 hertz. Dapatnya 1 meter. Uh, sehingga K... Saya timpas saja gitu, tindas. 2P per lambda ini menjadi 2P dibagi 1 sama dengan 2P. Yang kecepatan sudut 10P benar. Yang K-nya bukan lagi 25 tetapi 2P. Jadi ini salah. Oke, itu. Maka yang diketahui A-nya adalah 2CM. Uh, frekuensinya 5 Hz V-nya adalah 5 meter per sekon Tadi diperoleh omeganya 10 pi Radian per sekon Kemudian bilangan gelombangnya adalah 2 pi Maka Y sama dengan A sin omega T Min kx sebab tidak disebutkan arah rambatnya kemana jadi kita cukup mengisi sampai fungsi gelombangnya saja y sama dengan sampai di sini lihatlah layar saya nih. kabur nggak ada tidak ada di ya. tempat saya nggak ada pak di tempat saya di nggak ada pak nggak, nggak ada pak layarnya nge-freeze ya Nah, yang habis Pak. Ah, iya. Sudah udah, Pak. Ah. Sudah. Itu gerak tuh tadi. Cuman enggak bisa kayak kayaknya. Itu apa? Tanda panah yang gitu? Iya, tanda panahnya tapi tidak ada tidak ada penulis. Ya, muncul, muncul tandanya, Pak. Tandanya, Bang. Iya, tandanya, tandanya udah gerak. Papan tulisnya dia. Ya. Yang papan tulis ini enggak kelihatan lah. Ada, Pak. Punya saya sudah muncul, Pak. Apa yang ada di papan tulisnya terlihat di situ? Ah sama dengan 2 cm itu, Pak. Ah, iya, iya. Ya. ya, sip. Saya lanjutkan. Nanti kalau tidak sempat melihat ini, Anda bisa lihat video saya ya. Karena ini juga sambil direkam. Oke, Pak. A-nya tidak boleh langsung masuk 2 cm. Melainkan harus diubah dulu jadi meter. 0,02. Sin. Omega-nya adalah 10PiT dikurang. 2 PX Nah itu yang benar persamaan nomor gelombangnya Des kalau ada yang mau ditanyakan Ada yang belum jelas Sudah-sudah Pak Bisa lihat Bisa sudah Pak Oh sudah Ya sudah Pak Oke okay. Makasih Pak Bagaimana yang lain? Jadi, persamaan ini salah nih. Jadi, yang x nya itu jadi 2PX kan, Pak? Oh, X-nya tetap. Yang K-nya itu menjadi 2P. Iya, 2P. Jadi, yang di sini tadi 2P per 25 itu salah. Ini mestinya adalah... Oh, iyalah. Saya masih harus cari teknik lagi untuk menguraikan. Karena kalau saya buka aplikasi yang lain kita semua keluar dari ruang ini, oke, oke gini nih nih, stop dulu ke sini, teknya mana ya? Oh harus Chrome, ah, ini aja lah, nah gitunya, di dalam layar ada layar. Oke. Sampai sini dulu ada gangguan? Tidak. Tidak Nggak Pak. ada, Pak. Nah, nah, Anda sudah melihat papan tulis saya? Sudah. Sudah, sudah Pak. Ya. Seperti, ada, Pak. Jadi, ada keterangannya 2 cm ini. Tidak boleh langsung. Harus diubah dulu menjadi 2 per 100 yang nilainya 0,02. Langsungnya ke situ. Kemudian yang frekuensinya 5 dan kecepatannya 5 tadi eh, larinya ke 2pi. Dari mana 2pi? Dari 2pi per lambda. Lambdanya from mana? V dibagi F. P-nya yang 5 ini dibagi 5. 5 bagi 5? Satu. Satu. Nah, nah satunya kan pindahkan ke sini. nih Berarti hasilnya itu 2pi dua pinya biar gambarnya lebih heboh lagi nah kesini dia larinya jadi anda hanya tinggal melihat berdasarkan fungsi gelombangnya ini untuk minggu depan ya nanti diulang-ulang pelajarannya nanti saya beri soal latihan di video ikuti tutorialnya Hari ini kita cukup sampai teori dulu dan waktunya juga cukup. Jadi silahkan saudara-saudara meninggalkan tempat dan saya akan membuka kuisnya. Ya, saya kira cukup itu dulu dan sebelum kita sampai. meninggalkan tempat kita berdoa dulu. Ya, mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Diandra, mau tanya? Enggak, Pak. Enggak ada. Jody atau Alfa? Arfa? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Steve? Ada yang mau ditanyakan? silakan. Susilo? Jatun? Jatun, Pak. Ya, kalau Jatun, sebelum kita bubar, Arfa lagi, pimpin doa. Entar Pak, lah. Ya ya. Entar, ya. Oke, okay. sambil Erva menyiapkan kata-katanya. Setelah Anda keluar dari Google Meet ini, komunikasi kita saya hanya melihat nilai di dalam tes. Jadi tidak usah ada komentar lewat WA dan lain-lain. Sampai situ jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Setelah 10.28 beri saya 20 menit. 10.48 harus sudah selesai, langsung saya close Anda sudah mengumpulkan secepat-cepatnya, berarti nama Anda sudah masuk, Anda dapat nilai Bagi Anda yang tidak sempat, saya juga tidak akan beritahu siapa yang tidak ada hey Oke, okay. Ya teman-teman sebelum kita mau lihat pelajaran ini Mari kita belajar sesuai tangan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai: Allah, Bapa kami, kami bersyukur kepadamu atas perkataan-perkataanmu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru, kami, baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajalah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama bajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam bajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi semua. Silakan meninggalkan tempat dan saya. Pagi pak. Terima kasih. pak ya, ya pak. keluar pak. Pagi, pak ya silakan keluar Coba. pagi pak pagi silakan